Dua uh, Istilahnya di Alkitab, di Alkitab dari Kitab Wahyu sampai Kejadian. Tapi memang mm. belum semuanya sih yang saya baca juga. Mm. Uh, kalau saya da memandang dari perspektif Islam, mm. sebenarnya di Alkitab, bahkan yang di, di agama Islam pun mengakui, yeah. Yeah. mengakui dari, dari sebagian dari kalangan Islam itu. Sebenarnya di Alkitab itu apa ya? Bahasa di Alkitab itu terlalu banyak mengandung bahasa filsafat, sehingga begitu ada diskusi di di channel-channel YouTube dimanapun dimanapun, sehingga bahasa filsafat ini hanya bisa diartikan secara tekstual. Nah ini ini yang jadi permasalahan dalam dalam sebuah diskusi, Mas, makanya malah jadi gontok-gontokan. Sehingga, sedangkan untuk mengupas satu-satu buku kitab suci dalam agama Islam itu kurang lebih kita harus menguasai 15, 15 meteorologi ilmu kurang lebih seperti itu kita menguasai, menguasai separuhnya aja udah, Alhamdulillah atau misalkan 4 aja gak jadi masalah nah sedangkan di kitab Bible itu, kalau saya pelajari, banyak sekali kesamaannya dengan Islam itu bahkan itu pun ada tercantum di hadis ini, ini ini yang yang, menarik, yang menariknya itu di situ. Nah, cuman saya lihat, memang tinggal di tingkat pemahaman kita-kita itu yang berbeda. Sehingga di agama Kristen pun banyak eh, aliran. Misalkan Kristen Trinitas lah, apalah. Nah, sedangkan di kalangan Islam itu, tidak mengerti aliran dalam Kristen itu ada beberapa macam. Ternyata mereka juga punya aliran. Nah, ini yang, yang, yang sering kurang dipahami oleh Oh, dari kami istilahnya orang-orang muslim. Sedangkan kami juga mengakui di Islam sendiri, banyak aliran itu. Banyak aliran itu. Yang penting, tidak istilahnya aliran itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, maupun istilahnya istihat para ulama. Karena itu merupakan satu konstruksi dalam beragama. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah sehingga di bukti kalau misalkan saya saya membaca Alkitab itu, Alkitab itu terlalu banyak istilahnya apa ya? Punya kesamaan dalam Islam. Bahkan saya bahkan ulama-ulama dalam Islam itu berpendapat yang saya bayang pernah saya temui. Sedikitnya ada di agama Kristen itu kalau misalkan mengamalkan istilahnya kitabnya sendiri. Maka Tuhan yang sebenarnya itu yang berhak disembah. Itu akan terbukti dengan sendirinya. Begitu Ibu. Kalau kalau saya melihat dari dari dari saya membaca Alkitab itu sendiri. Karena terjadi dis diskusi yang berkepanjangan dan gontok-gontokan, nyungsep lah apa segala macam, karena kita tak memahami dari bahasa Alkitab itu sendiri, terlalu banyak yang yang tekstual. Sedangkan yang yang banyak bahasa metaforanya dalam dalam filsafat bahasa bahasa Alkitab itu banyak sekali, Bu. Banyak sekali. Jadi tidak bisa dibedah dengan secara tekstual saja. Saya pernah pernah buat 2020, cuman saya ke, cuma ketemu sama uh, tim dari Pak Manubulu. waktu itu. Saya pernah diskusi sama timnya mereka, diskusi. Cuman uh, diskusi itu saya juga nggak istilahnya nggak pernah istilahnya, karena yang namanya berpendapat itu tetap dia berproses. Jadi kita bi tidak bisa mencela misalkan lawan diskusi, wah kamunya bodoh lah apa segala macam. Saya tidak tidak ada seperti itu. Buat apa juga kita mencela? Nah itu yang yang, yang saya masukkan dalam setiap diskusi seperti itu. Jadi bahasa Alkitab itu kalau yang saya yang saya pernah baca tidak bisa semua itu dipahami secara tekstual aja. Nah disinilah yang terjadi antara diskusi dengan Islam dengan Kristen saling gotong gotokan Makanya saya mal malah sering senyum? Karena tidak semuanya dipahami dengan tekstual. Itu aja bu Uti. Ya. Halo. Saya harus jawab apa pak? Bapak nggak bertanya? Terus saya harus jawab apa pak? Bapak nggak bertanya nggak apa? Bapak cuma ah. kasih kasih pandangan bah. sendiri. <laughs> saya harus ah, jawab apa? Begini. Kalau misalkan kalau misalkan ibu kan misalnya diskusi dengan, dengan dengan dengan misalkan dengan orang Islam. Hmm. Karena misalkan membahas ayat, ayat apalah gitu. Misalkan dari, dari Alkitab, misalkan membahas misalkan e, dari contoh saja kita. Misalkan dari, dari Jari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nah, ini kan yang menjadi menjadi pangkal pokok dari iman Kristen dari Trinitas. Iya kan Bu ya? Uh. Nah, saya pernah, di, di, pernah diskusi dengan teman-teman Kristen. Mm -hmm. 2019 sampai saya waktu itu di Diblokir dari Youtube sendiri Waktu itu mm -hmm. Hanya untuk membahas Injil Yohanes 1 ayat 1 Sampai 14 mm -hmm. Alasannya mereka Cara saya memahami Injil Yohanes 1 ayat 1 Sangat berbeda dengan yang mereka, memang yang mereka pahami mm -hmm. Karena menurut saya Ibu Uti ini Injil Yohanes ayat 1 ini, ini terlalu apa ya, bahasa filsafat, dan si penulis ini, tahu betul, apa yang dia tulis. Dan ini mengandung bahasa filsafat paling dalam. Itu, itu, itu, itu yang, dan Islam pun dipelajari ini, yang yang Injil Yohanes atau ayat 1 bu, sampai 14 itu, dari Islam kalangan Tasawuf, atau golongan Sufi, ini dipelajari ini dipelajari, jadi kalau misalkan Ibu ibu selainnya banyak, istilahnya orang Islam tidak terlalu tahu dengan bahasa-bahasa yang begitu sebanyak kalangan Islam juga mempelajari ya nah, terutama saya itu, saya pengen lihat uh, penjelasan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu secara detailnya itu seperti apa Nah itu saya belum pernah belum pernah dari dari para pendeta Yang pernah membahas itu secara detail, Karena menurut saya filsafat bahasa-bahasa di Injil Yohanes itu Terlalu dalam Bu. Karena ini berbicara dengan masalah penciptaan Apakah Yesus itu dicipta atau tidak Kan tinggal di situ Itu ya kalau menurut Ibu kira-kira istilahnya apa ya? Injil Yohanes ayat 1 ayat 1 sampai 14 itu. Ini kan banyak yang mengklaim bahwa uh, ini adalah titik pangkal dari dari konsep Trinitas yang yang mereka bangun itu, bahwa istilahnya Yesus itu sebagai firman. Ibu meyakini itu kan? Iyalah Pak nah Karena betul apa, mau, mau, itu apa mau, mau masalahnya apa sih, masalahnya apa? nah saya saya istilahnya nah, belum saya, belum apa ya. belum belum mendapatkan satu penjelasan dari para istilahnya dari para narasumber yang di YouTube yang istilahnya bahkan yang boleh dibilang yang Rudy Johannes Lata apa itu hmm. saya belum puas dengan istilahnya dengan jawab jawaban mereka itu hmm. ya barangkali ya, ibu bisa kalau, barangkali ya, bisa seperti... ya, ya. Ya, kalau saya jawab, Bapak e, mau terima enggak? Sekarang masalahnya mau terima atau enggak? Kan, eh, kalau orang benar-benar saya, pengen kalau tahu, bu, kalau apa? saya orangnya, kalau saya orangnya itu, apapun pendapat Ibu itu, saya terima. Yaudah, karena, pen, terima. karena, karena setiap orang berpendapat itu berbeda-beda, dan itu pun berproses pemahaman itu. Jadi, saya enggak bisa menjelai Ibu. Wah, Ibu salah enggak bisa? Kalau menurut Ibu, juga lupa coba. Ibu, nah. misalnya, menjelaskan nih istilahnya sedikit aja kira-kira. Nah gini Pak tadi hmm, saya balik lagi ke, ke, ke, ke komen Bapak yang pertama ya. Iya iya. Yeah, yeah. Bapak yang pertama. Pak. Tadi Bapak yang bahwa Alkitab itu ada persamaan dengan Quran Bilang gitu kan? Betul. Betul, betul. Nah sekarang gini. Nah sekarang gini. Uh, jadi dengan mengatakan <tuh> seperti itu seolah-olah Alkitab itu meniru Quran gitu nggak? Betul nggak maksud Bapak? Oh, saya saya tidak bermaksud istilahnya me, me, meniru beri saya tidak saya dalam diskusi saya ini saya tidak tidak ada istilahnya apa ya meniru Al-Qur'an meniru al meniru istilah al atau Alkitab kitab meniru al tidak yang saya saya persesuaian nah, hmm, betul silakan Bu nah, iya sekarang sekarang nah. gini sekarang gini Pak hmm. ini kan yeah. ada huruf A gitu kan huruf A. Betul. Hmm. huruf A pertama-tama huruf A ini ditulis Huruf A ini pekerjaan uh, huruf A ya, contohnya apa ya? Contohnya gini pak, ada buku ya, buku ya huruf A lah, huruf A ya ditulis di, di buku, ditulis, di ditulis di buku hitam ya kan? Betul. Nah, kan? nah setelah itu yang kedua, yang kedua uh, huruf A ini ditulis di buku biru. Nah yang pertama tuh yang mana pak? Sama-sama huruf A itu pak, yang satu di buku hitam, yang satu di buku biru. Nah ya. yang pertamanya yang mana pak? Ini pertanyaan simpel sekali. Kalau Bapak mau hatinya jujur, Bapak yang yang pertama yang mana, Pak? Huruf A yang di, di buku hitam sama huruf A. Yang, yang kedua ya, yang datang kedua huruf A di, di buku biru. Nah, yang pertama itu walaupun sama-sama huruf A. Yang Betul. pertama itu yang mana, Pak? Yang pertama yang mana, Pak? Yang jelas yang, per, yang pertama itu di huruf A itu yang yang Ibu sebutkan itu. Yang, yang mana, Pak? Yang yang dibuka apa tadi pertama buku hitam. Yang pertama huruf A di buku hitam ya, iya ah, itulah hmm. yang nongol yang ada duluan itu kan Pak, yang ada duluan itu Alkitab betul, Pak. Betul. Nah ini hmm. ini analoginya yang ada duluan itu Alkitab Pak. Alkitab itu betul. di, e, di hmm. kanon itu tahun 200 itu sudah ada Alkitab. Lalu Betul. tahun 600 baru ada Al-Qur'an. Jadi Bapak nggak yeah. bisa bilang kalau Al-Qur'an itu Alkitab itu menerju Al-Qur'an terbalik, Pak. Jadi kalau ada kesamaan yang belakangan inilah yang mengambil yang di duluan gitu, Pak. Dari yang belakangan ini berasal daripada yang duluan. Jadi hmm. makanya yeah. kenapa ada kesamaan, kenapa ada kesamaan karena diambil dari yang duluan gitu, Pak. Karena Al-Qur'an uh, itu lahir adanya tahun 600-an, Pak. Yeah. Ya. Iya waktu Nah, Muhammad mengatakan bahwa bahwa dia terima wahyu gitu loh. Kalau dia terima betul. wahyu, sekarang kita pakai nalar-nalar ya, Pak ya. Kalau memang dia terima wahyu ya, itu wahyu-wahyu eh, yang dia terima itu tentu saja tidak ada dengan Alkitab, Al kitab yang yang yang pertama itu sudah di luar karena dia yeah, berdasarkan yeah. dari Tuhan gitu loh. Karena itu betul yeah. berasal dari Tuhan gitu loh. Tetapi kenapa betul. dia bilang mengatakan wahyu tetapi banyak yang yang wahyu-wahyu yang tertulis di Quran itu ada juga di kitab kami, gitu pak. Ada juga di kitab yeah, kami. Yeah. Nah, hmm. yang anehnya, yang anehnya, pak, katanya kan wahyu, itu kan? Betul. Katanya wahyu dari Tuhan. Nah, yang uh, itu yang, yang yang yang wahyu itu cuma ada kemiripan aja, pak. Cuma kemiripan. Gitu. Betul. Memang memang. Cuma uh, penyat, betul. Memang uh, yang yang ibu masukkan itu betul memang dia Cuma di kemiripan. Ya, Cuma cuman kemiripan. istilahnya ada kemiripan meskipun ya. redaksi, diksi kalimat yang di di, Al -Di Alkitab itu hmm. ada kemiripan di Al-Qur'an meskipun dia tidak tidak terlalu spesifik sama, Bu. Jadi cuman diksi kalimat itu barangkali yang ada kemiripan, ya maksudnya ya. seperti. Nah, terus, nah ya. sekarang sekarang nah, sekarang Pak ya, <tuh> masalah masalahnya yang ditulis ya, nah masalahnya yang di buku hitam ini ini dia adalah buku pertama. Nah, itu dia merupakan merupakan perjalanan ya. Itu merupakan buku yang merupakan perjalanan sejarah bangsa Israel sejak penciptaan manusia sampai sampai di kitab Wahyu. Jadi ini bukan cuma bukan cuma firman Tuhan tapi ini juga sejarah, Pak. Nah, sejarah ya. Jadi nah tetapi ketika ada Quran dia uh, katanya dapat wahyu, tetapi itu uh, kitabnya ada sedikit kesamaan dengan yang di Alkitab. Tetapi masalahnya ketika diurut-urut, cuma mirip-mirip aja ceritanya, Pak. Nah, masalahnya hmm, yang ditulis di Al-Quran ini mengenai sejarah sejarah Musa, sejarah-sejarah segala-sejarah ya, segala Abraham. Tapi kan hanya sepotong-sepotong, Pak. Nah, yeah. yang kitab sejarah itu sendiri, kitab sejarah itu sendiri, ya ada buku pertama, itu loh. Karena itu berdasarkan perjalanan, berdasarkan catatan-catatan sejarah dan orang-orang yang betul-betul memang menulis itu gitu loh. Nah setelah itu Al-Quran dia menulis juga tentang Abraham. Tetapi hanya sepotong-sepotong dan kisahnya pun sama sekali tidak sama dengan sejarah yang ada gitu loh Pak. Nah sama sekali tidak bisa tidak berdasarkan sejarah yang ada. Dan itu uh, klaimnya adalah itu bahwa, bahwa itu berasal dari wahyu Tuhan gitu. Nah pertanyaannya kenapa Tuhan bisa salah gitu loh menulis sejarah yang benar Kalaupun gitu dia dia harus mengambil uh, huruf A di Kitab Hitam itu harusnya sama-sama plek huruf A karena yang huruf A, A di buku hitam ini adalah sejarah Pak sejarah. Tuhan nggak mungkin salah men men dengan sejarah karena dialah yang memimpin perjalanan sejarah bangsa manusia bangsa itu gitu loh pak. Nah setelah itu diurut-urut pak, diurut-urut kan beda ya ceritanya beda ya. Tapi mengatakan yeah. bahwa uh, cerita sejarahnya beda. Tapi mengatakan bahwa itu uh, adalah dari wahyu Allah. Tetapi pak masalahnya gitu loh. Nah yang di dalam Quran itu itu eh, ayat-ayatnya ceritanya itu tidak ditemukan di di Alkitab Tetapi masalahnya itu Pak yang menjadi keraguan saya adalah Cerita-cerita itu Pak ditemukan di buku-buku dongeng Itu loh Pak pada waktu itu, abad kedua itu, ada yang namanya buku apokrip. Pada waktu itu, sejarah Alkitab yang seperti ini kan orang-orang dulu kan gak punya hiburan. Jadi mereka suka karang-karang cerita, cerita-cerita dongeng. Waktu saya masih kecil juga, saya suka di, di, ditulis-tulis, eh, di, di, di sambil tidur saya didongeng-dongengin. Nah, masalahnya Pak, ini saya jujur, makanya ya. saya gak percaya. Karena yang di Quran Bapak itu tidak ada di Alkitab yang sejarah, tetapi bisa ditemukan di buku apokrip itu loh Pak. Apokrif di abad 2 gitu loh. Mengenai Abraham ya, mengenai Abraham yang apa? yang katanya dia dibakar gitu kan? Dibakar lalu mengenai Isra katanya. Itu semua lalu uh, Isa, Isa uh, uh, apa? eh uh, menghidupkan burung. Itu enggak ada Pak di Alkitab Pak, nggak ada. Ya, enggak ada. Adanya itu di buku apokrif gitu loh Pak. Justru itu buku dongeng-dongeng kisah tentang Isa, dongeng-dongeng tentang nabi-nabi. Karena pada masa itu marak, Pak, yang begitu, gitu loh. Makanya saya jujur, saya nggak percaya kalau itu firman Tuhan, karena seperti itu, gitu loh, Pak. Itu Pak. Nah, sekarang kalau dikatakan itu firman Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan nggak tahu bedakan mana yang sejarah, mana yang buku dongeng, gitu itu pak. Nah sekarang kita balik ya ke dalam Yohanes ya, ya, ya. tadi ya kita bahas Yohanes Yohanes berapa pak tadi bapak itu uh, satu ya 1 sampai empat Yohanes satu ayat satu Oh ya satu. Nah gini kan. Nah ini, ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yohanes -pertanyaan. itu bukan Yohanes uh, itu bukan bukan pe ini. Nah sekarang gini sekarang saya tanya lagi sama bapak ya kesaksian mana sih Pak gitu ya kesaksian mana sih yang bisa kita percaya gitu kan dua-duanya ini kan Quran firman Tuhan Alkitab juga kita sama-sama kan mengklaim firman Tuhan gitu kan Pak kita sama-sama mengklaim. Tapi kalau yeah. kita cuma ngomong ngomong soal imani Bapak kan mengklaim Al-Quran firman Tuhan Itu iman Bapak Nah saya yeah. juga yeah. mengklaim Alkitab ini firman Tuhan Ini iman saya Nah kalau kita cuma ngomong soal iman Cara kita iman itu kita nggak usah berdialog gitu loh Cukup imani saja Masukkan dalam hati dan kita beriman di situ Nah tetapi kan karena namanya berdialog Nah iman itu harus lebih maju lagi ya Harus ada lebih maju, yeah. maju yeah. selangkah Maju selangkah bisa yaitu betul. dengan dengan pembuktian-pembuktian. Bagaimana bisa kita mengatakan dua-duanya ini benar? Enggak bisa pak, karena kebenaran itu absolut satu, nah itu dia. Ya, kalau, kalau dibilang uh, kebenaran itu absolut. Nah, maka kita harus cari mana yang betul-betul benar. Nah, yang sedang kita lakukan ini adalah itu dia, pembuktian yang mana yang betul-betul benar gitu loh Pak. Nah, sekarang di Yohanes ini kan ditulis, kan? Satu Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Iya kan, Pak? dapat tahu, kan? Ya. ya. ini bukan Yohanes Pembaptis Pak. Yohanes Pembaptis sama Yohanes ini beda. Yohanes ini ya. adalah murid. Yohanes ini adalah murid Yesus sendiri. Nah, gitu Pak. Nah, kan? Ya. Yohanes ini adalah murid Yesus sendiri. Salah satu dari murid Yesus. Nah, ketika dia ada sama-sama Yesus, dia itulah saksi mata yang sapa. Selama Yesus bersama dengan muridnya, dia mengutus muridnya itu yang 12 orang itu, ya. Mengutus muridnya yeah. yang 12 itu. Mereka tuh bekerja sampai betul-betul uh, padat acaranya Pak. Tertulis di Alkitab betul-betul padat. Sampai Yesus mengatakan aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi mereka itu, Yesus sama murid-murid itu 20, hampir 24 jam. Paling itunya tidur gitu loh. Setelah itu terus-terus menginjili kesana kemari, ke sana kemari gitu. Jadi jelas Yohanes si ini, dia ada sama Yesus terus. Yohanes si ini saksi mata gitu loh. Jadi apakah salah ketika dia menulis berdasarkan yang dia lihat, berdasarkan saksi mata. Nah itu Pak, yeah. ya kan? Karena yeah. dia saksi mata, nah sekarang sekarang di Al-Qur'an kita balik lagi ya. Al-Qur'an, nah Al-Qur'an ini firman Tuhan. Oke okay, ya, saya juga percaya firman Tuhan dari Allah gitu kan? Tapi asa, hanya soal imani ya kan? Kalau soal pembuktian ya beda lagi. Nah, hanya imani Al-Qur'an kan? Katanya firman Allah, tetapi prosesnya tidak sama dengan proses Yohanes, nggak sama pak. Kenapa? Karena Yohanes itu dia adalah saksi mata. 100% dia bersama-sama dengan Yesus gitu loh. Jadi dia bisa menulis apa yang dia tulis itu itulah yang kebenaran karena dia saksi mata. Nah, kalau di Quran, Muhammad kan cuma e, Nabi Muhammad cuma bilang kalau dia semua ayat-ayat yang dia dia dia tulis itu adalah berdasarkan dari Allah. Tetapi dia sendiri bukan saksi mata untuk Allah itu, Pak. Ya, Allah katanya me, me, mewahyukan kepada Jibril. Lalu Jibril mewahyukan lagi kepada Muhammad. Jadi ada dua. Jadi selama ini Muhammad berinteraksi hanya kepada Jibril, sedangkan Allah itu dikatakan dia hanya ada di arsi, tak terjangkau, tak bisa, tidak bisa disamakan, dia di arsi gitu loh. Nah, kalau misalnya eh, eh, itu dari Jibril ya, sebetulnya hanya berinteraksi dengan Jibril gitu loh, Allah sendiri tetap ada di, di singgah sana. Nah yang menjadi masalah ketika dia mengatakan dia dapat dari Jibril tidak ada sama sekali pak setitik pun bukti kalau Jibril itu ada gitu loh Nah itu bedanya nah sekarang mana kalau dengan begitu dengan begitu yang tidak ada saksi mata sama sekali kalau Jibril itu ada pak Nah itu sekarang Bapak bisa bisa logika aja sendiri mana kesaksian yang benar gitu loh pak gitu Uh, uh, jadi ambil. Nah, Uti. ketika Bapak mengatakan ya, Yohanes. Sekarang kita bahas Yohanes ya. Kita bahas sebentar ya. bu. Bu uh. sebentar sebentar bu. Uh -huh. uh, uh. Karena ini pasti jawabannya panjang. Jeda dulu uh -huh. dengan interaktif uh -huh. yang dari netizen ya Bu ya sebentar ya. Yeah. ya. ya. Oh, nah, iya. ini ada pertanyaan nih dari netizen untuk Ibu Uti, uh -huh. katanya begitu uh -huh. kan. Ya, minta tolong dijelaskan dalam pandangan kekristenan apa perbedaan firman dan persama perbedaan dan persamaan firman dan wahyu Bu. Oh gitu ya. Nah yang ini dia. silakan jawab dulu. Uh, ini masih masih bicara tentang Firman ya. Nah, nah yang yang perlu uh, Pak siapa Pak Andi ya Pak Andi ketahui ya netizen ketahui uh, Yesus itu kan dibilang uh, Firman Firman yang menjadi manusia. Kenapa dibilang Firman menjadi manusia? Nah ini hakikat Tuhan itu kita harus tahu sendiri. Allah itu Roh nah itu ya Tuhan Elohim namanya Elohim. Ini antara Elohim dengan Allah itu bukan satu dua oknum yang satu oknum yang sama loh, Pak. Beda loh Pak. Ini ada dua oknum yang sama. Tuhannya orang Islam itu bukan Tuhan kami, bukan Elohim, bukan Pak. Nah, Elohim itu roh ya kan? Elohim itu roh. Yang namanya roh kan nggak kelihatan, nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Tetapi dia itu hidup, dia itu menaungi alam semesta ini. Nah itu dia. Itulah Tuhan itu. Tetapi dia berkata-kata. Nah itu ada suaranya yang kedengaran itu suaranya. Nah suaranya itulah Firman. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu dia satu oknum itu karena dia nggak ada yang kedengaran kan cuma suaranya, makanya disebut firman itu adalah Allah karena firman itu perkataan gitu loh itu maksudnya Nah setelah itu firman itu telah menjadi manusia ya karena firman itu adalah perkataan firman itu adalah Elohim sendiri dia jadi manusia Nuzul menjadi manusia gitu Nah manusia inilah disebut firman itu telah menjadi manusia menjadi Yesus Kristus Nah kalau kalau namanya Wahyu ya kalau bedanya dengan dengan Allah Muhammad terima Wahyu Wahyu itu apa sih Wahyu itu kan dia enggak dia enggak sama menerima wahyu itu enggak sama seperti seperti Saulus terima dengar suara Saulus Saulus kenapa engkau menganiaya aku semua orang dengar. Nah, itu namanya menerima firman. Berfirmanlah Allah ketika dia ber, berfirman itu suara yang didengar seperti gledek-gledek. Uh, Kalau wahyu itu cuma ada di dalam pikiran uh, kayak orang ngerti itu loh. Oh, ngerti. Nah, itu namanya dapat wahyu. Nah, seperti itu yang begini kan enggak bisa di enggak bisa di apa sih? Enggak bisa di betul-betul wahyu tuh gitu cuma masuk dalam pikiran, dapat wahyu, dapat wangsit. Nah, kalau orang bilang jadi ada sesuatu yang masuk dalam pikirannya terbuka gitu. Jadi pikirannya eh, wahyu itu ya hanya dalam pikiran gitu, Mem memperoleh pengertian dalam pikiran. Nah, tetapi kalau kita mendengar firman, firman itu dari terdengar suaranya tuh terdengar gitu loh. Karena Allah itu bersuara. Gitu. Itu bedanya di situ. Wahyu itu seperti itu ilham nah itu dia Wahyu itu ilham coba cari di, di apa di dalam uh, dalam bahasa itu Wahyu itu ilham tetapi kalau firman itu ya ya kita mendengar suaranya suaranya kita bisa dengar kita bisa lihat jadi yang lebih kokoh itu dengar dengar firman apa dapat Wahyu kalau Wahyu itu ilham ya ilham kalau Wahyu itu ilham ilham itu jadi pengertian di dalam di dalam di dalam otaknya, dalam pikiran oleh sebab itu tak ada satu pun orang yang bisa membuktikan Jibril itu ada gitu loh. Karena dia dia dalam pikiran Muhammad gitu loh, dalam pikiran Nabi gitu. Hmm. Satu, gitu. Lagi, Bu, ya. dilanjut, mm. Andy, satu lagi Bu Tia sebelum mm. dilanjut Pak Andi, satu lagi ada pertanyaan dari ini akun Dodi Said. Mm. Minta tolong ditanyakan sama Ibu Uti, apakah menurut pandangan Kristen Yesus itu manusia atau apa, Bu? Nah, Nah inilah. Oh ya, makasih bagus sekali pertanyaannya. Apakah Yesus itu manusia? Sekarang saya cuma mau balik balikin aja. Nah, kalau yang namanya manusia, ya dia ikut kodrat manusia. Ya kan Bu Dini, ikut kodrat manusia. Kodrat manusia apa? Mati. Enggak hidup hidup lagi itu kodrat yang nggak bisa satupun orang bisa lawan ketika dia sudah meninggal ya dia dikubur habislah habis masa hidupnya nah sekarang Yesus memang dia pernah datang jadi manusia kenapa kita kita kami orang Kristen percaya bahwa dia Tuhan dia mayatnya Yesus itu satu-satunya yang nggak ada di kolong bumi ini Nah, walaupun dia pernah meninggal waktu disalib itu, itu kan hanya dalam konteks dia mau menanggung dosa, mematikan kutuk dosa-dosa manusia. Jadi tubuhnya ikut mati. Tetapi di dalam Alkitab dia sendiri mengatakan, aku mati itu bukan karena aku mati atas kehendakku sendiri mematikan kuasa dosa yang sedang dia tanggung itu. Nah, setelah selesai ritualnya ya dia bangun lagi. Setelah dia bangun lagi ya, sampai sekarang dia masih ada di sorga itu tercatat di sejarah satu-satunya yang dibilang manusia yang nggak ada mayatnya, yang nggak ada tulang-belulangnya, yang nggak ada bangkainya, ya Yesus itu bisa nggak yang seperti itu dibilang manusia, ya kan? Bisa nggak? Nggak bisa, gitu loh. Walaupun dia pernah mengambil rupa seperti manusia, tetapi kan hakikatnya dia bukan manusia. Dia naik ke sorga itu sengaja Yesus itu sengaja dia kumpulin semua murid-muridnya itu tercatat di sejarah nggak bisa dipungkiri Itu kebenaran yang hakiki. Dia naik ke sorga itu terlihat di mata orang banyak gitu loh. Dan setelah dia naik terangkat ke sorga turun malaikat. Dia mengatakan Yesus yang naik ke sorga ini akan turun kembali dengan cara yang sama. Seperti kalian melihat dia naik ke sorga. Malaikat yang turun gitu loh. Malaikat itu siapa sih? malaikat itu kan pelayan Allah gitu. Nah, Yesus dilayani oleh malaikat itu. Dari situ kita seharusnya kalau kita mau mau menerima, mau mencari kebenaran, kita tahu yang ini bukan manusia biasa gitu loh. Iya kan? Nah itu kalau dikatakan apakah Yesus itu Tuhan? Ya Tuhan. Kenapa? Karena tercatat juga kan dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Di kitab Quran juga ditulis dia akan datang lagi. Walaupun di situ dibilang hanya sebagai tanda, tetapi kan kita mengambil dari, dari kitabnya sendiri, dari dari bukunya sendiri. Kalau mau tahu yang benarnya, yang mana ya? dari bukunya sendiri, buku hitam yang tadi yang pertama itu yang saya bilang. Dia akan datang bukan sebagai tanda, tetapi untuk mengumpulkan di Matius 24 mengumpulkan orang-orang yang percaya dari empat penjuru dunia dia akan menyuruh malaikatnya mengumpulkan kami lalu yaitu lanjutlah hari penghakiman itu dan satu-satunya tertulis di Alkitab bahwa tidak ada lain yang menghakimi seluruh isi dunia ini selain yang dibilang manusia itu itu dia nah itu di situ makanya dia itu Tuhan deh itu uh, nah jadi nah, betul uh. jawabannya ya ini uh, Ihwan Virah yang ada di bawah jawaban dari Ibu T seperti itu Sebelum ini masih ada pertanyaan mungkin nanti dari Bang Valen. Eh, tadi Bu Uti belum selesai ya menjelaskan eh, kembali ke atas Bu ke Zoom pertanyaan dari Pak Endi ya. Silakan dilanjutkan Iya ya, Pak Endi tadi. kira ada pergi Pak Endi. Dengar Bu, dengar. Oh gitu, ya silakan Pak. enggak apa-apa kita. Saya, saya menghargai itu nggak apa, apa biasa aja pak terbiasa ya, ya. saya, uh -huh. saya juga menghar menghargai pendapat ibu yeah. kalau masalah uh -huh. kita bercerita uh -huh. mengenai uh -huh. alkitab dengan istilahnya bagaimana turunnya kitab uh -huh. itu dan diwahyukan itu uh -huh. itu diskusi yang boleh dibilang uh oh, butuh waktu panjang lebar kita kalau yeah. mendiskusikan itu yeah. dari versi islamnya seperti apa pasti istilahnya uh -huh. ya berbeda dengan istilahnya apa yang di yang dipresentasikan oleh oleh ibu uti Begitupun istilahnya di, di Kristen cuman saya poin saya itu <coughs> poin saya itu di Injil Yohanes ayat 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu ini yang yang yang titik-titik saya itu di pasal 1 ayat 1 pada mulanya Firman Firman bersama-sama dengan Allah dan Allah itu Fi adalah Firman sedangkan dari Trinitas ini kalau yang saya lihat itu mereka percaya bahwa Allah itu tunggal namun memiliki memiliki atau uh, tiga kreasi, kreasi lah atau pribadi ini kan pemahaman dari Trinitas saya, saya nggak bisa nggak bisa nggak bisa menghakimi bahwa itu pemahaman yang atau seperti apa karena itu memang dipahami oleh ibu sendiri Ya. Ah, cuman kalau misalkan ibu meyakini itu tunggal, sebelum ada firman Yohanes ayat 1 pasal 1 ya kira satu. Kira-kira Allah menurut ibu, apakah Allah ini dia bersifat tunggal? Sudah ya. pak, itu aja pertanyaannya pak ya? Iya sebelum sebelum ada kata Injil pada mulanya firman kita bercerita istilahnya belum belum ada apa-apa ini iya. uh. apakah Tuhan itu apakah Allah itu dia bersifat tunggal ya udah itu aja bisa ya pertanyaannya yeah. oh iya boleh saya jawab ya Pak ya yeah, nah, gini, yeah, Pak, nah gini Pak gini Pak kan di kita bapak kan saya nggak Pak ini ini menjawab ya Pak ya jadi agak yeah, saya, yeah, saya yeah, yeah, dulu baru silahkan, saya, silahkan, baru nanti silahkan. kena sasarannya kita ya, kitab kan dikatakan bahwa Allah yang zat itu dia <tuh> tidak sama dengan apapun ya kan betul enggak ya. tidak sama dengan apapun tidak serupa dengan makhluknya tidak sama dia ya. berdiri sendiri nah itu kan nah kalau begitu Pak ya kalau begitu Allah itu Tuhan itu memang tidak sama nah di tempat kami juga sama Pak dia ini berasal dari dunia kekekalan nah itu kan berasal dari dunia kekekalan dan tidak ya. serupa dengan apapun gitu loh betul Walaupun dia datang ke dalam dunia menjadi serupa dengan manusia, itu kan ininya dia, inisiatifnya dia, ya kan. Nah, tetapi yeah. esensinya dia tidak serupa dengan apapun. Oleh sebab itu, ketika dibilang dia Esa, jangan samakan Esanya Tuhan itu dengan Esanya kita di sini, numerik. Kalau di bumi ini, satu itu ya ada hitung-hitungannya, satu, dua, tiga, empat, gitu kan. Lima, nah itu persamaan dengan jumlah di bumi ini. Sedangkan Tuhan kami itu dia tidak sama dengan apapun gitu loh Pak. Jadi ketika dibilang Esa itu bukan berarti Esa numerik satu, dua, tiga. Sejak awal di dalam kitab perjanjian lama itu dipakai kata Ehad. Ehad itu artinya satu, tetapi satu yang kesatuan Pak. Nah itu dia. Itulah Tuhan yang benar. Esa itu bukan Esa yang kalau yang di dalam bahasa Ibran itu dia yakit. Kalau satu tunggal itu dipakai kata yakit Pak. Satu tunggal yang numerik maksudnya hitung-hitungan satu, dua, tiga. Tetapi Tuhan kami sejak dari awal Pak, sejak dari awal per pencatatan di kitab perjanjian di tanah ini. Ehat itu ehat yang numerik, eh, ehat yang ehat yang unification Pak, penyatuan gitu loh. Makanya dia disebut Elohim. Hem itu kalau dalam itu dia bentuk plural Pak. Elohim itu artinya ilah. Jadi ilah itu ilah-ilah atau sesembahan. Sesembahan, sesembahan. Nah Elohim itu artinya sesembahan, sesembahan. Tetapi nama itu kan ininya ya. Nama dari sesembahan itu merujuk kepada satu nama. Satu nama yang artinya penguasa langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Dia disebut YHWH nah kalau di dalam Alkitab lain dia disebut ditulis huruf, huruf besar T U H A N huruf besar nah itu dia itulah Tuhan yang dari awal pak sejak penciptaan manusia nih ya sejak awal loh, pak ini Tuhan yang Tuhan yang benar itu yang kayak gini nah sebentar ya ditulis ya di dalam kejadian pada mulanya Allah nah satu nama ya menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera Daya dan roh Allah nah itu kan ada dua Ya, roh Allah melayang-layang di atas pe, a, permukaan air. Berfirmanlah Allah, nah, firman ini juga satu, satu di dalam ini dibilang satu. Ini jadi ada, udah ada tiga itu, Pak. Tiga pribadi di situ Sejak awal penulisan itu Udah ada tiga pribadi Nah inilah Tuhan Tuhan yang ada pada Sejak awal penciptaan manusia Yang dikenalkan kepada kita itu Dipakai kata ehat Ehat <tuh> itu artinya penyatuan Bukan kesatuan Nah kalau di Bapak sendiri ya di, Dikenal namanya Tauhid Ya kan Ya Tuhan ya, Bapak itu uh, Tauhid Bentar Bu Bentar Bu Huti <tuh> ya. uh -huh. Sebenarnya pertanyaan saya ini kan uh, Sederhana kan bilang, Iya saya mau kasih Dan tahu anak. nanti ke situ pak sedikit lagi sampai menjawab pertanyaan bapak oh, menjawab ya, pertanyaan teruskan, bapak teruskan. nah ya. iya nah sedangkan di kita bapak itu dibilang tauhid tetapi bapak boleh cari di dalam Quran bapak ada nggak kata tauhid ditulis di Quran nggak ada pak satu pun nggak ada yang ada tuh yang Allah kuah apa uluha apa Uqulahu ahad gitu yang kayak gitu. katakanlah Tuhan itu esa gitu kan bahasa bahasa Arabnya katakanlah Tuhan itu esa esa yang dipakai di tempat Bapak itu juga ehad gitu loh Pak asal kata dari ahad qul ahat, ahad gitu asal kata dari ahad nah kata ahad ini diambil dari tempat kami gitu loh Pak karena karena itu awalnya memang kitab yang ada itu kan kitab hitam ini yang saya bilang buku hitam ini Istilah ahad, ehat itu ada di buku hitam ini. Nah, itulah yang rancunya, Pak. Karena ehad, ahad itu sendiri artinya penyatuan, Pak. Bukan satu numerik. Tuhan itu enggak sama dengan bumi ini. Jadi kalau dibilang satu, jangan kita samakan dengan pola pikir bumi ini. Dia enggak sama. Nah, di kitab Bapak itu sebetulnya juga ehad atau ahad itu juga artinya penyatuan. Bapak boleh periksa, coba cari, cari ininya ya, uh, uh, apa. Uh, terjemahannya cari terjemahan bahasa Ibrani tolong Bapak perisa buktikan sendiri ehat itu atau ahad itu artinya unification penyatuan bukan satu satu bentuk begitu Pak Nah itu dia jadi kalau kita mau mau tahu Tuhan yang benar itu ya ya Esa Esa yang yang Trinitas itu karena Trinitas itu sudah dikenal sejak awal gitu loh Pak itu dia Nah, karena di tempat di Quran Bapak juga dipakai kata ehad dan ahad. Ehad dan ahad itu Bapak cari sendiri. Saya kasih waktu Bapak, saya berani tantang Bapak, buktikan arti ehad itu satu satu numerik atau satu satuikation. Unification itu, Pak. Itu dia. Nah, kalau Bapak mengatakan apakah Trinitas, ya memang dari awal Tuhan kita tuh seperti itu. Dia esa tetapi tidak sama esanya dengan bumi ini. Makanya di dalam Alkitab itu dikatakan marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kita itu kan antara mereka pribadi, Pak ngomong, Pak. Marilah kita menciptakan, ada tuh dikeluaran berapa keluaran itu? Ya Tuhan sendiri ngomong, 1, 2, 6, 2, iya. iya, itu kita tuh antara pribadi, jadi memang... Trinitas itu dari awal Tuhan yang benar itu Trinitas Nah kalau Bapak menolak Tuhan yang benar Trinitas Bapak harus ganti dikata di Quran Bapak itu kata Esa itu ahad atau ehad itu Bapak harus ganti menjadi tauhid tetapi maaf tauhid itu kata tauhid itu enggak ada di Quran Bapak Bapak boleh cari enggak ada Pak Tauhid itu hanya peng uh, hanya uh, ininya manusia gitu, di, artinya mengesakan meng, mengesakan membuatnya menjadi esa, tetapi di dalam Quran sendiri tidak ada ditulis kata tauhid. Saya nah, boleh jamin uh, gitu loh, saya nah, dipakai uh, ehat juga bu, gitu loh. Bu uh -huh. Iya maaf ma ma ini kan terla terlalu terlalu lebar kita kalau membahas nah, masalah ya, ini menjawab yang itu apakah Tuhan itu eh, Esa Trinitas gitu. yang itu saya jawab, Betul. Yang belum saya jawab karena begini bu karena isinya ini kan dari bahasa aslinya dari Alkitab itu kan boleh dibilang semitik da dari misalkan semitik itu ya istilahnya dari dari Arab sana artinya bahasa Ibrani sama Arab itu ya. ada sedikit kesamaan lah, satu rumpun hmm. lah nah kalau masalah, ma masalah oh, dari segi bahasa linguistik masalah Esa itu itu punya artinya punya punya perdebatan yang yang yang lain lah. Hmm. Saya cuma bertanya ya. karena Tritunggal ini kan mereka juga e, banyak menyatakan pendeta itu mereka percaya bahwa Allah itu esa tapi e, punya tiga pribadi ya. makanya kan saya tanya dari awal itu sebelum sesuatu yang ya, ada sebetulnya artinya johari apa ya, satu itu ada. Nah, Apakah kalau Allah itu masalah bersifat masalah, tunggal dari segi bahasa linguistik masalah nah esai? Itu punya artinya punya punya yang yang yang lain lah. Hmm. Saya cuma bertanya ya. Ya. karena hitunglah ya. ini kan mereka juga uh, banyak menyatakan pendeta itu mereka percaya bahwa Allah itu esa tapi ya. uh, punya tiga pribadi. Ya. Makanya kan saya tanya dari awal itu. Sebelum sesuatu yang ada artinya Yohanes supaya satu itu ada. Nah, kalau, kalau itu bersifat bukan dari segi bahasa linguistik masalah SA. Nah, apa Pak, itu suara apa banyak? Ya, jadi sebelum sebelum apa tadi sebelum Yohanes 14 itu ada, apakah Yesus eh, Tuhan itu esa gitu ya, Pak? Betul. Eh, Ibu Ti Hmm. Um, ini Pak Endi berhubung ini masih ada juga. Ini para yang uh, penanya, ya, penanya yang mau bertanya sama Ibu Uti. Mungkin untuk Pak Endi puas tidak puas harus diterima. Jawaban dari Ibu Uti, ayat ini masih ada, Bang Valen." <laughs> ada juga, oh, iya. nggak begini aja, Bu, kalau bisa. Uh, bisa nggak Saya, misalnya, minta nomor kontak ibu tiga. Kapan-kapan kita ngobrol panjang lebar ibu Dini, lah. Ibu Dini tahu itu, Ibu Dini tahu Iya, oh, ya. boleh, ya, boleh ya. Pak. Ya, ya. oh boleh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Esa, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Esa Esa iya, iya, iya, dalam Iya, ini masih ada Bang <laughs> oh, iya. nah, begini aja. bu kalau bisa, eh, uh, bisa enggak? Saya misalnya minta nomor kontak Ibu Tiga, kapan-kapan ngobrol ngobrol panjang lebar Ibu, lah. Jadi, Ibu Dini tahu itu, ya? uh, iya, ya. boleh, ya, boleh, Pak. Iya, iya. Oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, saya iya, iya, iya, iya, iya gampang ya, saya, apakah sebelum jadi di kejadian itu ESA? Ya, ESA. Ini ayu kok kayak direkam yang rekamnya ayu. balik sih dalam <tuk> itu, Eko itu balik gitu. <tuk> nah, begini aja Bu kalau bisa. Uh, bisa enggak saya saya minta nomor kontak Ibu tiga kapal-kapal kita ngobrol Pak. Kenapa itu bolak-balik itu kayak di kayak itu bolak-balik? Kenapa miring-miring gini? Main, uh, iya mungkin ini Pak Endi sambil ini ya buka channel YouTube buka ini buka YouTube ya. Uh, jadi uh, ini buat Pak Endi mungkin ditahan dulu pertanyaannya karena di sini masih ada antrian untuk bertanya atau untuk berdialog dengan Ibu Tiyawati Mena. Baik untuk peserta penanya berikutnya itu ada dari Bang Valen. Bang Valen silahkan Bang Valen uh, dipergunakan waktu untuk Panya-jawab atau diskusi dengan Ibu Tiwati Mena. Oke, salam semuanya. Selamat malam ya yang ada di channelnya Umi Dini. Dan juga para pemirsa netizen di bawah semua. Dan juga yang ada di Zoom. ya Di channel Zoom saya. Uh, di Zoom saya. Uh, saya akan menjelaskan perihal beresit pasal 1 ayat 1 karena ada pertanyaan pribadi masuk di WA saya saya akan share screen dari teks Hebrew bisa dengar nggak suara saya Oke salam semuanya selamat malam ya yang ada di channelnya Umi Dini oh, dan juga kayak para penggunaan di, di bawah semua dan juga yang ada di Zoom Ya di channel Zoom saya. Oh, ini Zoom suara, ya. uh, suaranya, suaranya bisa uh, ini? saya akan menjelaskan perihal Suaranya suaranya itu. betulin dulu ini. Olak-balik. Lempar-lemparan suaranya ekonya banyak banget. dua tiga kali Eko itu. lari larian ekonya. Nggak ngerti jadinya. Ya, silakan. Coba lagi, Valent. Ya, silakan. Halo bisa dengar nggak? ya ya udah ya, udah oke okay. ya saya akan baca di ini ya di beresit pasal 1 ini kan sering diklaim untuk Tritunggal ya ini yang saya garis biru nah kalau kita ngeliat di sini ini kan dibacanya beresit bara elohim et hashemayim vi haaretz elohim ini elohim Nah ini kan ada kata Alef, Lamet, Hei, Yod, dan Mem. Ini seringkali diklaim menjadi bentuk plural ya kan bentuk jamak. Bentuk jamak bisa uh, ini kan rujukannya untuk para teolog-teolog Kristen kan selalu mengklaim kata ini nih Elohim karena ada bentuk Im. Yod dan Mem kan Im. Mereka mengartikan sebagai jamak gitu. Dalam tata bahasa bahasa Ibrani kita harus melihat kata kerja dulu. Ketika kata beresit bara. ini kan kata kerja nih. Dan ini ada Elohim. Ini bukan bukan jamak di sini. Kalau udah ada ada ada, ada, ada kata kerja begini nggak boleh jamak nih. Kenapa? Kalau ini jamak seharusnya ini tertulisnya beresit barhu. Bukan beresit bara ya. Kenapa? Karena Elohim yang di sini Tertunggal gitu. Tertuju kepada Hashem. Kepada Faya atau Akadus Baruku. Jadi di sini bukan e, bentuk jamak. Hashem itu tiga pribadi. Bukan. Karena di dalam Selosa Asar Ikarim menjelaskan bahwa Hashem itu Ehat ya. Ehat itu Ahad gitu Nah kalau kita melihat saya buka di situsnya orang Kristen sendiri ya di sana ada teman saya Rita Wahyu juga dia seorang Kristen juga ahli bahasa Ibrani saya akan buka di sini Ibu Rita Wahyu menjelaskan kata ehat ehat itu kalau Arab kan ahat nah apakah Muslim itu menyembah apa yang disembah oleh orang Yahudi saya akan share screen dulu ya Biar enggak rancu nanti. Ini saya mengambil dari situs ya, dari kabar Lubavitch. Situs yang resmi dari arus utama. Jadi ini adalah situs yang koser. Kita akan melihat bagaimana tanggapan uh, Judaism tentang Muslim. Di sini ada jelas tertulis. Ya, Lagi pula kami, Jew, Jew ini Yahudi ya. Lagi pula kami Yahudi dan Muslim are brother, saudara. Children of one father, ya, anak dari satu bapak, yaitu Abraham, ya, dan kami juga menyembah satu Hashem. Jadi antara Muslim dan Yahudi sama menyembah satu Hashem. Ini jelas, ya, ini saya kutip dari uh, artikel Rabi Sifik. Ini Rabi Sifik bisa dicek. Nah, ini Rabi Sifik, ya, udah jelas. Ini orangnya, nih. Dia seorang Rabi di Kabat Lubafit, arus utama. Kalau kita ngelihat di dalam kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu bukan bukan konsep trinitas gitu. Orang itu selalu apa ya mencoba untuk menambahkan uh, Elohim terus habis gitu daftar Elohim, terus habis gitu Roh Elohim. Nah, itu di, di, di, di, mereka berusaha untuk menjumlahkan gitu. Karena apa? Karena Echad sendiri itu satu ya. Ehad itu sendiri satu gitu. Dan kalau mau lihat numerik daripada uh, gematria daripada Echad itu jumlahnya adalah 13 dan itu sebagai apa ya sebagai dasar dari selosa asar ikarim gitu Kenapa? Karena selosa asar ikarim itu 13 prinsip iman Yahudi dan di dalam 13 prinsip iman Yahudi tidak pernah menyatakan bahwa Hashem itu adalah Hasilu Hasilu sini kan hibru. Kalau dalam bahasa Inggris Trinity. Jadi Hashem tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Trinity. Ya. Karena konsep Tritunggal itu berangkat dari pemahaman Baba Gereja. Jadi jauh ya. Jauh sebelum Bapak Gereja ada, asem itu sudah ekat, bukan hasil. Gitu Tetapi dengan adanya Bapak Gereja di situ, e, Telok Kristen itu menerangkan bagaimana, e, Yesus itu sendiri gitu loh. Makanya mereka memakai konsep yang namanya Trinity atau Tritunggal. Itu ya harus baru di garis bawah, itu sejarahnya kayak begitu. Jadi sebelum, sebelum Bapak Gereja ada itu hasil muda ehad duluan gitu, nggak ada istilah yang namanya hasil, tetapi ketika muncul bapak-bapak gereja maka doktrin atau pemahaman tritunggal itu digunakan untuk menerangkan bagaimana Yesus dan juga Tuhan gitu loh. di dalam satu konsep yang namanya tiga pribadi di dalam satu atau di dalam bahasa greek itu tres personae una substantia nah kayak gitu jadi pihak kristen menggunakan doktrin itu untuk menerangkan siapa Tuhan dan siapa Yesua atau Yesus nah di sini kita harus paham dulu ya dari mana asal doktrin tritunggal itu Terus nanti saya ada yang bertanya apakah PB itu firman Tuhan atau tulisan manusia. Saya akan share screen ya dari Markus Markus pasal 8. Ntar ya. Di dalam Markus pasal Markus pasal 16 ayat 8 di sana dikatakan. Lalu ini saya garis bakar, saya kasih tanda biru ya. Nah kalau kita melihat kalimat ini ya, lalu mereka keluar dan, dan lari men, meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah kalimat ini ya, kalimat ini kan diterjemahkan dari uh, naskah asli dari PB yang tertulis dalam bahasa Greek. Nah kita cek di dalam textus receptus ya. Saya akan nanti tunjukkan textus receptus. Nah ketika... Teks dari textus reseptus, saya share screen dulu ya biar tahu ya. Ini perlu di, di, di, harus tahu dulu ya yang saya kasih garis biru. Ini adalah terjemahan yang mengutip dari textus reseptus ya. Dan kalau yang ini nanti kita cross-check. Ini kan juga termasuk ayat 8 ya dari Markus 16. Ini satu paragraf dulu ya. Saya akan buka di textus reseptus ya. Tulisannya enggak kecil ini. kita ya, saya gedein dulu. nih. Nah, ini udah saya kasih tanda biru. Saya share screen dulu ya. Ada pertanyaan dari teman di WA. Apakah PB itu adalah firman Tuhan ataukah sengaja ditulis oleh manusia? Nah, kalau kita melihat dari teks Textus Receptus ya. Ini adalah ayat-ayat ayat, ayat, ayat ke-8 dari Markus 16 gitu loh. Nah. Dan ini ditranslate dalam bahasa Inggris gitu loh. And the way uh, and they went uh, on flight from the further trembled. Amazard nature say thing to any. Dalam tanda kurung, men were afraid. Nah. Dari dari naskah ini ya, dari teks Greek-nya ya ini nggak ada loh. nggak ada nama Kefa nggak ada ya. Kalau Yesus dalam bahasa Greek itu kan Yesus gitu. Yesus itu diambil dari dari huruf uh, huruf Greek Iota terus apalagi lagi itu? Uh, omega, terus S itu sigma terus habis gitu Iesous omega epsilon dan sigma kalau nggak salah ya, karena saya belum mempelajari dengan jelas, karena saya lebih condong ke Ibruk, jadi ada ada ada ada huruf-huruf Greeknya juga gitu. Ada. Jadi kalau kita ngelihat di dalam di dalam uh, teks LAI ya, saya ambil lagi di teks LAI di dalam Markus pasal 16. Kita cek dalam Markus. Nah, di sini kan ada tadi kan, lalu mereka keluar. Ini nih yang saya kasih tanda biru nih. Nah, ini ini udah benar ya kan? Ini udah benar, terjemahannya udah benar sesuai dengan teks asli. Tetapi satu paragraf ini tidak pernah ada terjemahannya di dalam naskah Greek gitu loh. Jadi saya tidak bisa ya, tidak bisa berkata mungkin dari penanya saya bisa bisa me, apa ya? Bisa mengambil kesimpulan gitu. Loh. Dari mana lembaga Alkitab Indonesia menuliskan satu paragraf e, penuh ini ya? Sedangkan di dalam naskah Greeknya nggak ada, gitu loh? Ya boleh dijawab enggak? Udah, banyak panjang, masih bingung jawabnya panjang. Oke, okay, silakan bukti. Boleh. Ya, ya, ya boleh jawab ya. Nah, tadi yang pertama, eh, tadi yang pertama Valen bilang bahwa eh, eh, para rabi sendiri, ya, para rabi sendiri mengatakan bahwa Muslim dengan Yahudi itu bersahabat, ya kan? Berdasarkan, tadi berdasarkan pernyataan dari para rabi, para rabi. Nah, sekarang saya mau tanya sama Valen, gitu kan? Saya mau tanya, eh, kamu itu eh, percaya omongan manusia atau percaya dengan eh, eh, isi kitabnya masing-masing, gitu kan? Nah kalau kamu lebih mempercayai perkataan Rabi yang walaupun Rabi ya orang Yahudi sendiri mengatakan bahwa mereka muslim dan kristen itu bersahabat. Nah, kita kembali ke dalam kitabnya, kitab Al-Qur'an. Kitab kembali ke dalam kitab Al-Qur'an lalu kamu tunjukkan ke saya apakah ada di dalam kitab Qur'an yang mengatakan bahwa Yahudi adalah sahabatku, aku mengasihi Yahudi sebagaimana biji mataku. Nah, itu. Nah, kalau ada, nah itulah yang benar karena kita bagaimanapun kita tidak bisa memakai aplikasi manusia ke manusia untuk untuk bicara tentang kebenaran Alkitab, kebenaran kitab kita harus kembali lagi dari kitab itu sendiri Nah ketika Rabi itu mengatakan bahwa dia bersahabat ya Apakah itu berdasarkan kitab dari Quran tentu saja tidak karena tidak ada pernyataan di dalam Quran hadis ataupun apapun yang mengatakan bahwa Allah itu mengasihi bangsa Yahudi Nah justru sebaliknya Nah sekarang kita harus lihat ke Alkitab jadi kita nggak bisa lihat dari aplikasi orang ke orang Nah itu ya jawab pertama. Nah, lalu yang kedua tentang Ehat tadi, Valen sendiri mengatakan, "Iya, itu ya, di dalam Al-Qur'an itu juga pakai Ehat." Nah, sekarang saya mau tanya kalau ya kalau betul Valen itu orang Yahudi ehat itu bagaimanapun kamu nggak bisa pungkiri itu memang kamu sendiri mengatakan tadi ada 13 apa tuh memang itu artinya unification. Jadi ehatnya di Quran, ahatnya di Quran atau ehatnya di Alkitab sama-sama unification, penyatuan bukan satu yang numerik. Tidak ada yang menulis satu yang numerik. Oke. Okay. Nah, lalu untuk untuk satu yang nomor itu sendiri kan setahu saya itu yakih Ya kan di dalam kejadian 22 ayat 2 itu ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi ya ini isak. ada kata tunggal tunggal itu artinya satu nah di situ yakidaka kalau saya enggak salah saya buka itu dalam yakidaka itu artinya yakit nah tunggal itu yakidaka kalau ehat itu penyatuan bukan nomerit bukan tunggal bukan satu gitu itu terdapat di dalam Quran juga terdapat di dalam Alkitab sama-sama itu penyatuan unification. Ya, Karena uh, Quran mengatakan bahwa mereka bertauhid Tetapi masalahnya kata tauhid sendiri yang artinya satu itu enggak ada di Quran Di hadis tidak ada, di Quran tidak ada, dimanapun tidak ada gitu. Yang ada itu ehad dan ahad Nah itu dia, dan itu artinya adalah penyatuan Nah ini jawaban yang kedua ya Lalu tadi kamu mengatakan di Markus 16 ya, Saya jawab dengan gamblang ya Di dalam Lai itu mengatakan bahwa Markus 16 itu sebetulnya tidak ada ya, Tidak ada penambahan ayat Nah, masalahnya kenapa itu ada tiba-tiba? Pertamanya tidak ada, tiba-tiba ada, gitu kan? Ya, saya buka di sini ya. Penambahan ayat pertamanya tidak ada, tahu-tahu kok ada, gitu. Nah, sekarang saya mau ini, ini, ya ayatnya tuh adanya saya baca ya ini. Lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur ini sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah itu kan harusnya sampai situ. Tiba-tiba ada selanjutnya kan? Ada selanjutnya ada tambahan. Nah sekarang begini, ini kenapa bisa terjadi. Ini berdasarkan kanonik ya, Injil kanonik itu ditulis itu 400 tahun baru selesai. Baru selesai itu 400 tahun. Dan cara pengkanonin, pengkanonin apa pengkanonnya itu? Dia itu bukannya satu sudah udah satu paket, prer, tinggal ditulis-tulis enggak. Itu ya ditulis satu sedikit, nanti disalin lagi. Ada kecap diaginta Aguinta, salinan kodek septianus, septiaginta, segala salinan-salinan yang asli itu. Enggak semuanya, enggak 100% sudah utuh. Karena itu prosesnya itu 400 tahun ya. Jadi ketika ditemukan lagi ada ayat yang kurang ditemukan, salin lagi, tambahin lagi yang baru nah itu salin lagi tambahin yang baru dan itu berakhir pak sampai 400 tahun kemudian gitu loh nah yang terjadi di Markus ini kamu bilang ini tidak ada ayatnya lalu ada tambahan kalau kita susuri lagi ternyata ada kok saya udah cek itu di dalam kan karena Alkitab lain ini kan Lai ini kan berdasarkan dari Kitab Ibrani yang asli kamu buka aja sendiri ya Kitab Ibrani ada di sini cuma nah ingat ada ada kata-kata tambahan itu cuma dia ada di ayat Markus 16 ayat 20. Ya, ada itu kata seperti hanya hanya Markus 16 ayat 20. Nah, yang harus kamu ketahui salinan ya terjemahan pertama kali dalam penulisan Alkitab itu adalah di dalam bahasa Inggris ya. Kenapa bahasa Inggris itu dipakai menterjemahkan dari Ibrani? Karena bahasa Inggris itu yang paling sama persis tata tata bahasa Ibrani dan Bahasa Inggris itu ada kesamaan, jadi eh, eh, apa arti yang tepat itu? Ya, betul-betul tepat itu bisa kita dapatkan dalam bahasa Inggris. Nah, saya sendiri ini punya buku bahasa, eh, kita bahasa Inggris, New American Standard Bible. Alkitab ini tahun 660, ya, tahun tahun 1960. Nah, di ayat itu sudah ada nih, kita buka dengan jelas, ada di situ, tetapi ditulis di ayatnya yang ke-20. Ke tetapi masalahnya, ayat yang ke-20 itu di sampingnya sudah ditulis. ininya ayat 20 ini seharusnya dia ada di ayat ke-8. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini hanya karena soal penjilitan pembukuan gitu loh. Nih, ditulis di sini ya. Kalau nggak percayaan nih ya. Nih ya. Nih, edition a few letters miss ya. Beberapa uh, uh, huruf hilang. And version konten, this paragraph usually after first aid nah itu dia jadi tulis di dalam catatan eh, kakinya ya ayat 20 ini tambahan ini nah ditulis di sini edition tambahannya ini seharusnya ada di ayat 8 nah ini alkitab tahun 1970 bahasa inggris dan saya cek bahasa ibrani begitu juga ditulis ayat yang tambahan ada di 8 itu dia okay, ada okay. di Ibu, ayat Oke itu Ayat, uh, ayat, coba tunjukkan aja bu datanya nah, ini, tunjukkan aja ya, nggak datanya cara... aja tunjukin nggak apa apa kalau nah, emang ini. bener ada ya kalau emang ya. bener ada okay. saya balik saya lagi ke Kristen Nih, saya tunjukin ya saya tunjukin ini ini apa ininya mana uh, cara cara, cara nge-sharenya gimana ambil ambil ini ya uh, start video ya tapi saya balikin saya nggak ngerti hmm. ya nah ini enam belas ayat ini. 8 coba Nih, lihat ini ini bahasa Inggris ya New American ya, Standard lihat nggak kelihatan gak, lihat, gak? Lihat, gak? Iya. Kan nah, saya buka ya. ya. ya. Ibu pakai alkitab apa, Pak? New Standard Bible. Iya, New Standard Bible tahun 1970. Lihat di ayatnya 20-nya Markus. Oh, Markus, Ibu buka, buka, buka pasal apa? Saya membahas Markus pasal 16 ayat 8. Iya, Heeh. Uh -uh, iya. Yang, yang yang tambahan itu ditulisnya pada tahun 1900 nih. Jadi kamu belum ngerti hmm. maksud saya. Ini ayat ini pada tahun 1960. Ayat tambahan itu adanya di ayat 20. Setelah ayat 20 ada tulisan di sini tambahan. Tetapi ada catatan kaki. Ayat tambahan ini seharusnya dia ada di ayat 8. Markus berapa, Bu? Markus berapa, Bu? Saya 16. Iya, ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 8, ya kan? Iya, terus, uh -huh. Nah, ayat Habis 8. Itu... Nah, iya kan didengerin ya, dengerin maksudnya. Uh -huh. Markus 16 ayat 8 ya kan. Uh -uh. Nah, di situ kamu bilang ada tambahan. Di, di kitab lain kan ada tambahan, ya kan? Uh -uh. Nah, tambahannya kita baca bareng-bareng. Ayo, kamu baca bareng-bareng. Nih, dengan singkat dengan singkat hmm. mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu bentar, Yesus sendiri Sebentar, saya belum ketemu Markus. Nah, ini dia kecil banget. Ya sama-sama baca. Saya baca, saya baca. Uh -uh. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, kalau kita melihat di dalam ini, bu, ya di dalam teks aslinya ya, saya share screen ya, itu uh -huh. enggak ada, bu. Nah, dari dari mana? Saya jawab. Tunggu dulu, Bu. Saya jawab. Ya. Nah, ha. ini kan teks ini kan lebih tua, Bu. Kalau Anda ya. mengutip mengutip dari New Standard Bible, saya bertanya kepada ada New Standard Bible jika dibandingkan dengan textus receptus lebih tua mana, Bu? Nah, sekarang saya bilang, saya bilang gini, ya. Itu bukan yang nggak ada. Itu kan saya bilang adanya di ayat 20. Oke, kita buka di ayat 20. Di ayat 20. Ya, Oke, kita buka. Ini kita ya Ibru ya, Ibru, Ibru, ya. Ibru. Ya, Ibru. Ah, ya, itu. Eh, bukan Ibru, apa bahasa Yunani? Greek. Ya, kita kita kan ya, Greek, Greek. Ah, uh, okay, dia adanya saya... di ayat 20. Ya. Ibu ya, bentar. Markus nah. Markus 13 eh 20. Ini saya pakai HP 10. ini jadi saya nggak bisa buka. Markus berapa, Bu? Markus L uh, Markus 13 ya, Markus berapa tadi? Markus. Aduh, saya membahas Markus enam belas enam iya. belas ya. ayat delapan aja ya salah sebut aja kayak saya bilang oh saya Katolik gitu salah sebut kayak gitu Markus enam belas ayat dua oh, ya. puluh ayat dua puluh ya saya ya. kasih share screen ya Markus enam ya. belas ayat dua puluh dalam bahasa asli ya ya itu Yunani ya Yunani hmm. oke okay, bu saya kasih tanda dulu biar saya share screen Coba, hmm. apa ini? Ini dari ini, dari di, diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, yang sebelah kanan yang ini memakai bahasa aslinya. Sekarang di mana Apakah terjemahan ini sama dengan diterjemahkan di ayat ke 8 nah, Di sini juga enggak baca, ada. Ya. Baca, dong, baca. baca dong, baca dong, baca dong, baca dong. Baca Eko itu, Eko itu, Eko itu kan ada bahasa Inggrisnya. And they and they went present every uh, every. Tar, bu, saya kecilin dulu ini agak. Nah, and they went and present everywhere the road working with dalam tanda kurung them and confirming the word with sign following Amin. Dimana ada ada yang sama persis seperti tertulis nah. dalam Markus. 16 ya, ayat kamu, 8. Kamu balik kan, ke bu? ayat eh kamu balik ke ayat 8-nya. Balik ayat 8. Kita cari Markus ayat 8. Ya, coba cari aja. Nah, ini dia. Upti yang palit ya. Ini bahasa dari yang Halo, Palen. Halo. Palen. Palen. Dengar enggak? Nih, ini dia ada di Markus 16 ayat 20. Nah, ini kan. Sorry kalau tetek kamu bilang itu enggak ada, itu entah dari mana kamu ambil. Ini berdasarkan yang asli. Aduh, mana sih tadi? Ya, Valen. Sudah balik belum? Valen. Halo. Oh, enggak. Ada. Halo. Saya, saya, saya, saya, saya, Aku mau bicara saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Maksud ya. bang saya, itu tunjukkan di foto, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, cara saya, saya, saya, saya, saya, saya, Cara nge-share-nya saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, share uh -uh. saya, Lau, wow. nah foto ya eh, tadi ya, oh. nah, nah ini, ini. ini dia, ini dia, hmm. mana dia, mana loh kok kesini? Yang yang foto tadi kali, karya, ini dia. Ya biasanya kalau itu itu di mana? Paling bawah apa paling atas enggak? Nah ini dia, hmm? silat fotonya mana, mau di silat nih, air, ini. Nah ini dia nih. Lah, kalau oh malah itu. Screenshot, ambil yang screenshot, nah ini dia screenshot. Nah, ini dia. This himself. Ya, yeah. Jupiter promptly. Nah, ini dia. Gimana caranya, yuk, share, share, Share mana sir? Ini dasarnya, share gimana? balik lagi. Nah, share-nya gimana? Udah, share-nya udah. Balik lagi. Ayo tolongin. Ah. Balik ke zoom, share-nya tadi. Tolongin nah. Halo, kalian ini, ini bukan zoom ini. Hmm. Bentar, Bu. Nah, iya. Ini dia. Ini Valen. Nih, lihat ya. And, D, Prompli. Ini adanya di ayat berapa? Ayat 16, ya. Markus 16. Halo, Valen. Halo. Tuh, oh, pada kemana sih? Valen. Tetap dulu. Oh, ya. Bung Valen. Ya. Valen. Lagi kabar mandi. Ada hal-hal. Nah ini ya untuk kasihan tiang ini ya. Jadi saya nggak berbohong ya di dalam di dalam Alkitab Alkitab di tahun 1970, Alkitab standar New American Standard Bible. Jadi Alkitab yang standar mengambil standar asli dari kitab Yunani ya. Nah di kitab Yunani itu yang kamu bilang itu lain itu macam-macam itu kayaknya itu ada di ayat 20 puluh tetapi di situ ya di dalam di dalam standar Bible itu dijelaskan ayat tambahan di ke-20 ini, ayat tambahan di uh, tambahan di ayat 20 ini seharusnya ada di ayat 8. Sudah dikasih tahu di tahun 1970. Lalu nggak salah dong, uh, Lai langsung menulisnya, langsung memindahkannya di ayat 8. Jadi eh, ya itu ya, jelas ya Valen. Jadi enggak enggak itu. Kamu kamu kamu ini ya. Jadi jadi ini dia faktanya. Jadi eh, kamu enggak bisa mengatakan bahwa Lai itu eh, ini eh, mereka ya salah, orang ada kok. Dia ditulis di dalam ayatnya yang ke-20, tetapi di ayat 20 ini ditulis seharusnya ada di ayat 8. Ya langsung aja dipindahin. Tahun selanjutnya langsung aja dipindahin sama Lai di ayat 8. Jadi itu enggak ada rekayasa sama sekali tidak ada rekayasa. Ini buktinya nih ya. Di dalam uh, kitab Yunani itu langsung ya and day promptly with moreover this and himself. Nah, ini di ayat tambahannya. Di ayat Markus 16 ayat 20 ya. Jadi itu menjawab ya tidak ada tambahan, tidak ada rekayasa dari lain-lain, hanya mengikuti petunjuk dari Kitab sebelumnya Ya kan tahun 1960 Nih alkitab saya nih Peninggalan orang tua Udah usang tapi masih masih ada gitu loh Ya jadi itu Ya kalian ya Aku udah kasih buktinya ya Kalau kamu gak terima ya terserah Inilah faktanya Mbak ya. Uti Watimena Di ah. Markus 16 saya 20 di situ Bukan bunyinya seperti itu bu. Coba nah, anda bayang, ini bandingkan baca. Lu. Ini baca Ini baca Tuh Peter aku udah kasih nih Kamu baca gak to peter promptly they reported with more Ya, they promptly reported all this instruction iya kan artinya sama to peter nih ya kan di sini kan to peter Dimana, promptly bu? saya mang LAI lo Markus Bu iya Markus 16 tambahannya iya, nih ya, kalau di kalau di LAI ya Markus 16 itu yang ayat 8-nya ya di sini dalam bahasa Indonesianya iya. diterjemahkan Iya. Sedangkan, sedangkan di di, di teks. Textus receptus juga itu enggak ada. Bagaimana ada bisa itu di ada gitu loh? Loh, bagaimana? Nah, sekarang begini. Kamu am ambil itu artikel dari mana? Ini merupakan loh. ini standarnya. Kamu buka di Bible Hub, ini standar Kok -kok Bible, Hub. Stand Bible Hub. Bible yeah. Hub dengan dengan textus receptus itu lebih tua bah. mana gitu loh? loh Hub, kalau bahasa Yunani kan terjemah Apa kalinan awal kan bahasa Yunani? Bible Hub dengan textus receptus itu lebih lebih tua mana? aduh bagaimana kamu bilang satu apa lebih tua mana awal-awal sudah -awal langsung di langsung bahasa Yunani nggak ada yang lain Ya bahasa Berarti, perjanjian. Oke, Berarti ibu-ibu-ibu-ibu nggak nggak tahu sejarah sejarah dari itu ya, nggak tahu oh, sejarah tahu, dari. Tahu, jangan oh. kamu bilang nggak tahu. Tarung, Bu. Textus okay. Receptus dibandingkan dengan Biblos Anda itu lebih tua mana? Sedangkan Biblos itu mengambil semua data dari Textus reseptus dari naskah-naskah Yunani yang tertua, gitu loh. Jadi bagaimana mungkin Anda menunjukkan biblos gitu, sedangkan di sini cukup jelas, nggak ada penambahan seperti nah, itu. Nah itu dia, nah itu dia, kan aku Berarti gak kan bilang. Ada, kalau, ada, nah ada sekarang unsur ditambahkan kan? Sekarang begini, Sekarang begini, yang menambah kamu mau menyalahkan Lai kan? Tapi maaf, Lai sendiri ini di, di dalam di, apa dalam perjanjian lama apa kitab apa apa. apa, apa, apa Nah, kita bahasa Inggrisnya sendiri tahun 1970 sudah dikasih tahu ayat tambahan itu ada di ayat 20 seharusnya ada di ayat 8 lalu dipindahkanlah oleh lain di ayat 8. Nah sekarang ketika kamu mengatakan Bibros dengan respektus kamu harus tahu juga proses kanonisasi sudah saya bilang tadi kan sudah saya bilang kanonisasi itu nggak duprak satu paket langsung disalin semua kanonisasi itu injil kanonik itu ditambah ditambah ditambah ketemu lagi ditambah ketemu lagi disalin ulang ditambah ketemu lagi disalin ulang ditambah nah itu dia jadi ketika kamu bilang reksu itu enggak ada ya tentu saja setelah dibros itu sudah ada itu maksudnya jadi nggak bisa kamu enggak bisa menyalahkan karena itu dalam proses ketika itu ada yang satu ada satu enggak itu dalam oh, proses berarti, nah, berarti asumsi berarti bu oh, tidak tidak asumsi ya Kanonisasi itu terakhir itu sekali terakhir sekali selesai tahun ke-39 eh, 395 ya dan itu disahkan dua kali. Aku belajar kanonik. Ya, tapi ya? tapi belajar buktinya, buktinya di sini bu ya, buktinya ya. di sini nggak ada loh bu. Anda mengambil ya, ya, ya. dari internet gitu. Boleh, boleh, boleh, ya. boleh saya, boleh saya menjelaskan. Iya, silakan Pak. Pito. Jadi begini, siapa uh, namamu? Uh, Valen. Hmm. Jadi kita kami tidak pernah mengklaim bahwa kami itu yeah. punya kitab yang blek, jatuh huh? dan langsung jadi yeah. Kitab suci, Christi, hmm. dan dan tidak boleh eh, suatu agama dinilai dengan yang bukan dia pernah klaim gitu? Saya tidak tahu kamu mewakili Islam atau mewakili Yahudi yeah. Kalau Islam kan me mengklaim bahwa Al kitab sucinya jatuh blek dari langit atau dari mana Jadi tidak ada perubahan menurutnya, padahal ada perubahan semua teks kitab suci di dunia ini mengalami perubahan dan uh, penambahan Iya. dalam M ya? Putih, putih Oke ya, tunggu dulu ya Ini, ini, ini, ini, biasa, ini, aja ya Gini, titra, gini, gini ya Biar ngomong, saya ya ya Gini, gini ya, gini, gini ya Saya akan menjelaskan dari LAI dan saya bandingkan ke teksus reseptus ya berarti di sini ada ada penambahan Kalen, gitu loh. Palen, oh. saya sudah mendengar tadi semua narasimu, saya sudah menangkap semua. Maka oh. saya mau menjawab ini, Gitu. Ya Maka saya buat pengantar dulu bahwa kitab suci itu harus di harus dinilai, dikritik, diapresiasi atau dikritik sesuai dengan klaimnya. Jadi saya sudah mengatakan tadi bahwa Kristen itu tidak pernah mengklaim uh, punya kitab suci yang plong jadi semua, tetapi itu adalah suatu proses yang panjang. Oh ada yang, nah, yang sudah, nah, tapi kan, tapi kan, Lai sendiri di situ. Kalau kita melihat, eh, uh, nah, dulu, saya dulu, okay. Saat, saya dulu. Saya dulu. tunggu dulu, tunggu dulu. Oke, Pak Petru, Pak Petru, yuk, dialog dengan saya. Pak Petru, ya, gua akhiri dulu zoom ini ya. Pak Petru, di nggak nggak tunggu dulu. Kalau Pak Petru mau dialog dengan saya. Saya, saya akhiri dulu ini Live ini saya ya, akhiri sebentar, Saya pindah-pindah pindah ke channel saya ya Eh, eh jangan, jangan kamu aja. Sebentar Di saja Gak apa-apa Di sini sebentar sebentar ya Tadi Valen mengklaim Kalau itu ayat edisinya Tidak ada di Lai Lai menambah-nambahkan Tetapi saya sudah kasih bukti Terserah kamu mau terima Makanya atau tidak. bu Saya kamu tanya ke anda ya, Saya tanya tahu. ke anda tidak Reseptus dulu. sama Biblos kamu Lebih dulu mana gitu loh Ya kalau pun itu lebih refaktus, memang tidak ada. Kan saya bilang ada proses. Ketika ditambah, sudah masuk ke dalam biblos. Kenapa enggak? Why not? Karena itu dalam proses. Saya bisa di jelaskan ini semua dengan data. Iya. Bisa semua diam enggak? Iya, sudah saya kasih datanya ya. Di tahun 1970 itu ada di ayat 20. Tetapi dengan catatan bahwa itu seharusnya ada di ayat 8. Lalu kenapa lain menaruhnya di ayat 8? Kamu bilang itu tambahan. Ayat itu bisa, ada di ayat 20, bisa berhenti dulu nggak? Bisa, bisa berhenti dulu nggak? semua? Jadi satu satu jadi, yang bicara. Satu bicara. Sekarang hmm. yang lagi bicara Uti sama uh, Bang Valen. Pak Petro jem dulu. Jadi gini ya, saya akan menjelaskan dari sudut pandang LAI gitu loh, dan saya mengambil rujukan dari tekstus reseptus gitu loh, yang lebih tua dari LAI bahkan dari Beiblos gitu loh. Makanya di situ kan nggak ada di, di, di tekstus reseptus tapi di LAI ada gitu loh. Jadi nah, ada ya. suatu konsep penambahan, satu paragraf dan itu tidak bisa dibohongi ya. gitu loh. Anda, mem, anda mempunyai dali bahwa itu adalah suatu proses itu hak Anda. Tapi se sebenarnya di dalam tekstus reseptus itu sudah nggak ada gitu loh. Jadi ya, sih kalau kita, Anda mau berkata itu ditambah-tambahin itu itu... Itu memang memang ditambahin di situ gitu loh. Iya. Iya, karena kamu tak... eh, enggak sebenarnya saya bisa jelaskan Bu. Enggak, sebentar Pitra, yeah. uh, uh, kamu enggak enggak dengar maksud saya, kamu enggak ngerti ngomongan saya. Yang kami pakai ini BB Plus, jadi standar kami biblos Walaupun ada septus, lah, iya. resep, Ya dia dengerin dulu. Enggak dulu. Po. Ya, Makanya saya Anda Anda itu saya tanya, ya BB ah. dengan tekstus ah. resep lebih tua mana gitu loh. Nah, yang lebih tua kan memang Septus Dia kan duluan Nah, duluan itu kan belum ada Setelah itu Loh, dia itu ada, dia menjadi ada. biblos Nah, sekarang gini Setelah dia ada, dia menjadi biblos Ada tambahan di situ Tambahannya di ayat 20 Tetapi dikasih tahu Seharusnya okay. ini di ada di ayat 8 Nah, kalau makanya bilang, lain uh -uh. Tambahan kalau ada kalau di ayat 20 puluh. ada di ayat 20 Saya buka ya. di Septus Receptus 20 nih ya Saya buka nih Nggak ada juga di tektus Receptus so, ya kamu enggak ngerti kalau gitu maksud saya enggak nyambung Bro, kamu. Memang enggak ada di situ karena belum hmm. ada penambahan setelah Bisa, ditambah ya, di di ya, plus gimana sih? Perhatikan ya, ditambahkan. Bisa, bu. Berarti, kan ya. ditambahkan bu. berarti kan ditambahkan, Bu. <laughs> ditambahin enggak masalah karena prosesnya oh, begitu, ya selesai berarti itu. Ya. Berarti hasilkan tidak. Berarti ah, ya, silakan. ditambahin enggak masalah Pitro. Pitro, berarti ya. udah selesai. Pitro. Berarti kan Pitro. setuju ya, kalau ditambahkan setuju, ya kan? Bisa saya jelas valen. Ya, silakan. Bisa saya jelaskan, Valen? Oke, okay, silakan Pak Pietro. Nah, begini sahabat-sahabatku yang terkasih, ya toh? Tadi saya sudah kasih pengantar. Nah, mengenai ayat 9 ini, nah, ya, Ayat 8, Pak Pietro. Iya, ayat 8. Yang yang ayat 8 uh, ada toh? And they went out quickly and fled from the sepulcher for the trembled and amazed and blah blah blah. Yang tidak hmm. ada yang, yang harus permasalahkan itu kan di ayat 9 ya. Bukan, bukan ayat 9 itu Pak Petru ya. Mm. Saya, share screen, saya, saya share screen, lagi ya. Bukan di ayat 9 Ay. itu. Mm. Saya share screen. Itu tetap di ayat 8 nih. Ya, coba tunjukkan. Ah, ini ini kan tetap di ayat ke-8 nih. Mm, apa bunyinya? Dengan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya Memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbantak, tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, kalimat ini, ya ini saya tutup dulu Pak Petru ya. Kalimat Enggak, saya nggak bisa kan... lihat oh. ya, coba sebentar, sebentar, sebentar. sebentar. Bisa-bisa diperbesar di Pak Petru ya, ini masih di ayat ke-8 gitu loh. Markus 16 ayat 8 ya. Mm -hmm. mm. Eh, Valen, maaf Valen kamu coba kasih tunjuk saya di apa septus apa tapi ayat 20. zoom zoom zoom kristen buka nggak pak petro bisa kita pindah ke sana ya ayat dua puluh kalian lihat ayat dua puluh repetusnya coba ayat 20. puluh ayat dua coba tunjukin aja ke saya biar saya lihat kalian kenapa ayat 20 yang apa septus apa tapi septus ayat 20 tunjukkan ke saya tel ayat ini yang sengsi man ini yang yang maaf Nah, yang baby atau yang first semana?